Apa itu tasawuf? Tasawuf itu sederhana Menghadirkan Allah di dalam hidup kita Tasawuf sederhana itu menghadirkan Allah di dalam gerak kita itu tasawuf kalau mau makan baca apa itu tasawuf pak sedang makan bisa zikir nggak gimana cara zikir lagi makan <tik> <tik> Ya yang nggak bisa itu zikir sebelum makan zikir sedang makan gimana <tik> Nah disitulah kemudian ulama kita mulai bertanya-tanya dalam pikirannya yang sebenarnya berzikir itu siapa? Apakah hanya lisan? Atau lisan ini hanya terjemah? Dibukalah kitab, dibukalah Al-Qur'an temulah surat ar-raat ayatnya barangkali para santis di sini sudah banyak yang hafal ala bizikrillah tatmainnul surat ar-raat ayat 28 ketawilah hanya dengan menyebut nama Allah zikrullah hati menjadi tenang berarti yang berzikir siapa hati yang berzikir ida dzikrullah wajilat kulubuh jika disebut nama Allah di mana menyebutnya? di dalam hati lisan ini hanya terjemahan ma fuad, fu begitu kata orang Arab dulu innamal lisan terjemahan ma fuad. lisan ini hanyalah terjemahan yang ada di dalam kalbu. kita sering diajar zikir lisan tapi jarang diajar zikir kolmu Pernah nggak? Mohon maaf. Sudah lihat mungkin ada yang keluarganya, orang terdekatnya kena stroke, lisannya masih bisa nyebut nama Allah enggak? Enggak jelas. Bukan itu yang zikir sebenarnya. Walaupun lisannya baca Allah, Allah, tapi di kolbunya mantap sebut nama Allah, itu yang zikir. dalilnya tadi. Surah Ar-Ra'd 28, Al-Anfal ayat 2. Ina Masih muda tapi dakia tua. nggak kuat kena kipas angin. Maka bagi yang kena penyakit stroke pun nggak usah khawatir, kalbu masih dapat berzikir. Tubuh mungkin sudah nggak kesandung. Jadi kalau ada keluarganya yang kena stroke. Itu hanya tubuhnya, kalbunya itu. Tubuh. Nah, sebelum itu terjadi, kan kita nggak tahu nih Indonesia sekarang pola makannya gila sekali ya, makan nasi. Ini nggak tahu, ini jasa Soeharto pada jasa Soeharto ya. Dulu kan kita makan ubi, makan jagung, lalu ada swa swadaya beras. Akhir semua orang ganti beras. Dulu di Madura dan beberapa wilayah di, di Jawa, Jawa Tengah, itu masih makan nasi jagung, ada jagung. Saya punya beberapa kenalan, Syair itu nggak pernah makan nasi, sampai umur 80-an sehat, tidak jantung tidak apa diabetes. Kita pola makan Masya Allah, ya, bener ya belum lagi santan santannya kalau nanti suatu saat saya kan nggak tahu nih nasib kita semua kita nggak tahu siapa tahu di antara bapak ini yang hadir ini dapat musibah musibah stroke kolbunya belum belajar zikir sengsaranya lahir dan batin maka sebelum itu datang kolbunya harus terlatih menyebut nama Allah Subhanahu atau oh, taala sehingga ketika tubuh ini tidak sanggup menyebut nama Allah lisan kelu sebut nama Allah kalbu masih kuat sebut Allah Allah Ditanya Imam Asy-Sibli murid Imam Junain dia punya kawan kawannya dituduh nyeleneh namanya Hallaj Hallaj digantung dia tidak dia selamat Imam Asy-Sibli Imam Syibli ketika dia sakit keras dia ketika sakaratul maut membaca Allah Allah Allah itu yang dia baca. Apa kata muridnya, "Ya Syekh, kul la ilaha illallah. Syekh, ente kan ajarkan kita kalau sakarat baca la ilaha Tapi ternyata beliau berubah. Apa kata beliau, "Wahai muridku, Aku sudah dengan yang punya nama Maka tidak perlu lagi menafikan selainnya La ilaha meniadakan selain Allah Sekarang dia sudah bersama Allah Masih perlu tidak meniadakan selain Allah? Tidak perlu Maka muridnya diam. Belum meninggal baca Allah Jadi nafasnya naik Allah Turun Allah. Dengan itu dia meninggal Dengan itu dia wafat Namanya Imam Abu Bakar as-sibili Bid'ah enggak? Enggak Kenapa tidak bid'ah? La ilaha illallah itu Kapan bisa di kolbu Allah Allah Itu zikir kolbu Apa dalilnya? Dalil itu ditanyakan kepada amal Apa amalan Kolbu Zikir menyebut nama Allah Mana dalilnya? Dalilnya sederhana Ayat pertama turun apa? Iqra. Lengkapi, jangan dikorok doang. Iqra enggak beres enggak islami sekolahan antum jadinya, ya. Orang hanya iqra, cerdas intelektualnya, tapi kering spiritualnya. Kalau cuma iqra, lanjutkan bacanya. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dimanakan Iqra. Iqra itu maknanya ada dua. Satu baca, yang kedua himpunlah lahir dan batinmu. Coba tanya alit tafsir, mana kara, kara arti artinya menghimpun. Apa yang dihimpun lahir dan batin? Ikra, himpunlah dirimu dengan nama bis. Hah? Ikra bis dengan nama Rabbimu, Tuhanmu penciptamu yang akram yang maha pemurah siapa nama Tuhanmu? benar siapa nama Tuhan kita siapa? Oh. jadi ketika disebut himpunkan dirimu lahir batinmu dalam nama Allah itulah zikirnya Nabi Wasallam. Jadi Nabi SAW Wahyu pertamanya menghimpun nama Allah Sehingga belum membaca alam dalam nama Allah Kalau sudah terhimpun nama Allah di dalam kalbu Barulah Allah memberikan ilham murni ke dalam kalbu Kalau tidak namanya halu Jadi kenapa ada orang-orang lelaku spiritual halu Karena dia belum ikhram. Dia belum menghimpun lahir dan batinnya ya, mungkin baru lahirnya, baru batinnya, baru fikirannya belum sampai ke dalam kolbunya ini ya. selama ini kalau cuma baca gitu ya, baca baca ya. itu terjemah namanya ya. kalau kita membaca tafsir, nggak usah pakai tafsir-tafsir aneh-aneh ini tafsir yang umum Qara'a jamaah ya, itu para imam Imam Zujjaj Ibnu Gathir sebutkan itu Beberapa kalam bahwa Kera'ah bermakna jama'ah Menghimpun ya? <tuh> Surat kedua turun Antara Al-Muddahtir dan Al-Muzammil Saya cenderung kepada Al-Muzammil Walaupun sebagian guru saya Mengatakan Al-Muddahtir Al-Muzammil itu artinya Yang berselimut Kenapa saya katakan begitu karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW Disebutkan beliau Setelah dapat wahyu pertama ya, Lalu kemudian sering Kalau datang halnya itu Datang wahyu Beliau mengatakan Zammiluni Zammiluni Zammalayu zammilu Zammiluni Maka orangnya disebut Muzammil Orang yang berselimut Itu salah satu nama bagi Nabi Muhammad SAW jadi Al-Muzammil itu nama Nabi sallallahu alaihi sallam maka orang-orang tertentu kalau baca surah Al-Muzammil ya, dia baca kemudian sallallahu Alaihi. Muhammad ya. dan perintah disitu kummih layla illa qalila bangunlah malam hari meskipun sedikit terus di ayat ke-8nya Nah, ayat delapannya, setelah kora'ah baru zakaroh, setelah menghimpun baru dzikir. Ini ternyata lain menghimpun dengan mensikir. Waquris <tuh> ma'rifika, wajab talihlihi Ayat kedelapannya tuh, nanti silakan dilihat di rumah ya, surat al muzammil ayat kedelapan. Saya tidak pakai tafsir di syari, nggak perlu. Tafsir Sufi enggak perlu, cukup pakai tafsir yang ada, Nukair, Tobari, Bacaan Kurtubi, bacaan-bacaan kita itu, Fakhruddin al Razi. Apa kata beliau? Wadkurus marabi, sebutlah nama Robmu, sebutlah nama Robmu, penciptamu. Siapa nama penciptamu? itu terjemahan satu. Zikir itu maknanya menyebut. Yang kedua maknanya mengingat. Kalau sebut Allah, Subhanallah, Subhanallah itu nyebut. Ingat enggak dia? Bisa ingat enggak yang disebut namanya? Pasti lupa semua. Ya. Yang punya nama itu ingat. Gak? Jangan diingat pakai ini Mengingat Allah pakai ini haram <tuh> Mengingat Allah tidak boleh pakai ini Stres nanti Itulah muncul Orang belajar zikir sesat Karena ingat Allah pakai Pakai otak Otak tidak sanggup Otak mikirin keluarga jadi pusing Konflik di tempat kerja jadi pusing apalagi. Kalau komplek tuh biasanya kalau awal-awal tuh lumayan tuh ya. Sekarang gimana pak? Udah aman pak? Udah aman. Pasti awal-awal begitu kan? Sama ya. Tempat kita juga begitu. <tuh> ya. <tuh> Ada yang lapor-lapor polisi juga. Ya. Itu sampai begitu. Ya. Biasa itu. Lagi pemetaan deh. <tuh> jadi mikirin problem duniawi pakai ini pusing atau memikirin zat yang ada sebelum dunia tidak sanggup kita, sekalian belajar akidah halus sunnah ya Allah itu menyebut dirinya laisa syai dalam surat asyuroh ayat 11 di pertengahan ayat tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun Sedangkan akal ini, otak ini, dia punya rumus: hanya mampu memikirkan sesuatu yang ada. Bandingannya, Allah ada. Bandingannya enggak ada. Analognya, Allah bisa dianalogkan, enggak bisa. lahu kufuan ahad, tidak ada baginya tandingan yang setara.